so deja de quemarme el chaleco, eco a mandela, a mandela. Berjongkok Berdiri-berdiri Berputar berdiri, Sambil keputangan cakap, Biar tahu Ngikuti Ngikuti ibu guru Satu, dua, tiga Maju, maju Jika ku Allah yes. Yes. Yo. ini namanya apa ini? ini namanya oh, oh, roll. Roll. Mata gunanya untuk melihat di teman-teman ikuti Nabi ya terus ya terus ya dadah, dadah.